Dengan cara bagaimana ku harus ungkapkan rasa Habis sudah kalimatku namun tak cukup bagimu Aku. Salah mencintaimu Terlalu memaksa untuk pahamiku dan mengerti diriku Semakin tak tahu Cara memahamimu Kau tunjukkan maumu Namun acu tak Acuh Menerima cintaku Dengan cara bagaimana Ku harus ungkapkan rasa Habis sudah kalimatku Namun tak cukup bagimu Sikapku yang mana lagi Yang harus aku tunjukkan Agar engkau memahami Kaulah pilihan hati Us makin tak tahu cara memahamimu, kau tunjukkan maumu, namun aku tak acuh menerima cintaku.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 Engkaulah pilihan hati ini.